Gong nih. Napa banyak hilang nih. mas Bakal dipecat nih kayak bos. aku malah kayak dipecat mas bos nih? kabar berita dari mas bosnya.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 tua deh oh, mas ma. oh ya ya ya, ya. ini, oh, ini, ya, ini ya, ya ya mas bos yo ada apa tengok jagung ini, bapak nih, nih cuman kalau aku padé rawat jagung ini aduh mana ya nih nih rugiku pun belum apa jadi duit ngapain bacaan nih, nih. kelak lama bos omak nih. Oh. Pokoknya, tanggung jawabku aku nggak mau tahu. emaklah ngurus. Aku rugi banyak nih. Oh, pokoknya uruslah. lah. Yukernya. Tanggung jawab ini, kenak marah-marah aku. Enggak gawi-nggawi. Aku bakal nyarah tulangku lah. Gara-gara budak nih lah sekuah. Mas Bos marah ke emak. nge nggong Mana nak nak nak nak ngajak mak nih maling. Oh oh jadi sampai-sampai kena. Ngem macam ni ni. Pegawi payah, dah pegawai payah. Mane tak budak buta, tak muncul apa ni. Pokok nak mak cari sampai dapat. Eh, kabar di apa? Ya. turut kan baru tahu jangan mak menjadi tahu ya pada dari diberi gaji kayak dipotong mak ada orang maling jagung tuh tadi toh. Enggak bilang kayak kelak ke ke bos. Itu tahu. bos. Aku baca Biar kita Oh, mak baik. kami. di teh Nih, Allah, Allah, ucik, ma, ucik, Allah, Allah, enggak Allah, oh, oh, kita jenis, kita nih cekek bos nggak ada nyaman, tep, nih gawe kau, jagung banyak hilang, ika menggibah di sini, mak kena kerupuk cekek mas bos tunda, ma, ika nih mak pecat, nia, si orang nama apa mak dari tadi, aku bilang yuk kita begawai, dadine, dadine mak, kami tau kami tidak hilang, mas bos marah kayak mak. Ndak tahu ya, lah kami gemuk kami nama kami daripada pegawai. duduk, mak, duduk. Tadi lah kami makan mak. ini makan gaji duduk, bukan makan gaji pegawai. Kami rasukti, mak. Kami duduk. Nah, ya. Ma. nah, oh, kami duduk di sekolah, Pak, duduk di sini. Yang umong ni kadak pegawai. Dumi lagi duduk. Mi duduk sini kami, sampingnya sejarah. Duduk, mak, urutnya. Dek tahu amak dimarakek Mas Bos. Men mak dapat pecat kek Mas Bos, kita tidak makan. Wah, Ayo cepat-cepat-cepat, cepat. Jangan duduk, baik Leteng kebun jagung kak duduk di sini. Sebelah sana ana wong banyak menjagung, iki. ini putih. lo, be kayak di putih mak gak diaji aben jagongan nah, wow. ini lah nuwek kita wow om ya dia bena hati lama kita ha? keda makan hari ini mak lama, putih daun nebai labrik kayak mas bos kita bungkus kayak kayak apa batang ini kita beri, tidak kita tidak marah mas ya Allah, siang mak ada mak, kita di, mak kita banyak orang Pak Hantip, ma oh lalu ke ke Pak Sanen tua di depan Sanen tua Pak oh Pak tahu oh, malam, malam di kita. Banyak, nih karung kok dikosongin teh hmm. jadilah Oke kalau bakal panen nih Bagaimana tujuh malam tujuh Banyak nih ngajak orang juga sih kuih Beli tau orang Ma, oh ma, ma, sini, sini, ma, sini, sini, sini, Apanya kayak itu. Aau, ya lama lega. Aku mau nyala nyala nyala Kau yang air seluruh makan ke anak ini Asal tidak remeh berdiri Asangan nang panas mati Tapi nak macam mana angin Menasib jadi belaga